Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali bersama saya Tentunya di Menantu Idaman Mama Hari ini teman-teman Kita akan belajar mengumandangkan azan <coughs> Dengan maksimal Karena banyak teman-teman Saya bertanya Baik melalui komentar Youtube yang tidak belum Seberapa ya subscribernya nih Tapi saya insyaallah tetap konsisten. Uh, baik mereka bertanya melalui YouTube, berkomentar ataupun Facebook, WhatsApp uh, atau Instagram seg segala macamnya lah ya kan. Mereka bertanya, bang bang saya sudah mengumandangkan azan, tapi kok napasnya tidak mau sampai. Kenapa azan yang saya saya bawakan itu terkadang nafas saya merasa tidak sampai untuk membawakan azan tersebut. Yang perlu kalian ketahui, saudara-saudaraku, bahwasanya nafas itu tidak ada yang panjang dan tidak ada yang pendek. Setiap manusia diberikan Allah SWT dengan kadar nafas yang sama. Coba kita pikirkan misalnya nih, saya nafas saya bisa panjang, berarti saya narik nafas misalnya 15 detik, Lalu menghembuskan nafas tuh misalnya bisa lamanya 20 detik, nah, bukan seperti itu ya. Yang dikatakan napas Bisa panjang tuh Bukan seperti itu Tetapi bagaimana cara kita Mengatur napas itu Sehingga dalam memandangkan azan Kita bisa tahan dan sampai Sampai kepada Bar gitu Allahu Akbar, allahu akbar. Nah, Bisa sampai kayak gitu Terkadang kan uh, Irama Memaksa kita untuk menahan nafas menahan nafas sehingga sampailah pada akhir irama dalam kita mengumandangkan azan. Bagaimana caranya, gitu kan? Itu itu sih tergantung pada diri masing-masing. Bagaimana cara kita? menahan nafas tersebut kalau seandainya nafas kita rasa-rasa tidak sampai maka jangan bawakan ya azan dengan irama-irama yang terlalu banyak variasinya cukup yang sederhana saja tapi memungkinkan kita untuk sampai pada irama tersebut suatu contoh nih ada suatu irama azan yang misalnya sudah tinggi bisa variasinya banyak pula contoh azan ros kan Allahakbar Allahakbar Allah kan kalau sananya nafas kita kira-kira tidak tidak tahan memakai irama itu jangan pakai irama itu gitu loh pakai aja yang santai-santai aja yang saudara bisa yang teman-teman bisa tentunya azan seperti ini. Allah akbar kan simpel-simpel aja tuh Allahu Allah akbar Allahu Allah akbar simpel-simpel saja asyadu an la ilaha illallah ketika kita sudah sering berlatih sering berlatih sering mengembanangkan azan maka nafas kita akan berbentuk sendiri pernapasan itu akan terbentuk sendiri baru cobalah dengan irama-irama lain misalnya irama azan bayati azan nahawan azan ros atau azan mekah yang azan mekah yang biasanya intonasinya selalu tinggi kan allah Kalau nafas kita kira-kira tidak tidak sampai untuk membawakan irama seperti itu Maka pakailah irama azan yang kalian bisa saja Contohnya irama apa yang yang mudah ya untuk dipelajari Atau irama nahawan kan Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu irama seperti itu, atau irama-irama yang tidak terlalu power ya. Anda bisa tengok di channel YouTube saya banyak, tuh, beberapa banyak azan-azan yang memakai irama-irama. Bisa kalian tirukan di situ, gitu. Maka, yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman semua yang akan mensubscribe channel YouTube saya ini, jangan takut untuk memandangkan azan. Biasakan azan itu terlebih dahulu Jangan langsung ke irama-irama yang memiliki power yang tinggi Memiliki suara yang harus memaksa kita harus mengeluarkan suara yang tinggi Intonasi yang tinggi Coba saja azan dengan irama-irama Yang kalian sanggup untuk membawakannya Oke Oke Mungkin itu saja pembelajaran kita ya Pembelajaran entah berguna bagi kalian ini Entah enggak uh, Mohonlah dukungannya Jangan lupa like, komen, share, atau subscribe Supaya channel ini makin berkembang Mungkin itu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh